Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Apa kabarnya Mas Bro? Semoga sehat selalu dan dimudahkan usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini kita hunting angin hutan Mas Bro. Kita dapat buruan satu Mas Bro. Yang Mas Bro. Sudah. yang kedua ya Mas Bro kita mas bro mas. kita orang dua mas bro yang satu belum keluar mas bro kita dapat poin tangga mas bro buatannya kerimis mas bro ah, kerimis mas bro oke mas bro lanjut mas bro oke mas bro kita dapat buruan dua mas bro 2 poin mas bro abang jago ini satu mas bro apa 1 mas bro Kamu mau pulang mas bro hujan oke mas bro jangan lupa di like dan subscribe nya mas bro oke mas bro ada nah itu dia mas bro buruan kita mas bro 2 mas bro buat kita Mas Bro. Wah, ini dia senapan baru Mas Bro. Klik. Poin satu Mas Bro. Hujan Mas Bro. Lagi Mas Bro. Kita pulang dulu Mas Bro.